Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, teman malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan makhluk aneh yang sulit untuk dijelaskan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 9 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy Ada sebuah rekaman kamera CCTV dari sebuah fasilitas militer di Amerika Serikat yang bocor di Reddit Video ini direkam tanggal 27 Agustus 2022 yang lalu, jam setengah 6 pagi Gak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja lu tonton dulu videonya Right. It disappears. I'm gonna, this is at 16 times speed. You can see it fly over the horizon. I'm gonna slow it down here. Now it's just halted in midair. And shortly, I zoom in. This is where I notice it. I'm going to pause here. And that's the object uh, that I zoomed in on. I'm going play it again. I zoom back out because I really can't believe what I'm seeing. So I zoom back in, and as I zoom back in, it disappears there. It just fades out, and so I zoom back out to make sure that's just not a camera issue, and then it reappears. So I zoom back in immediately, and there it is again. And then as I zoom in this second time or third time, um, it disappears again, and unfortunately on this phone camera, you can't see it, but it fades off gently to the right. It's very pixelated on this camera. So, ada sebuah benda asing yang bercahaya dengan sangat terang terbang di langit. Dan terekam cukup jelas di kamera CCTV milik fasilitas militer di Amerika ini. Suara yang lu dengar tadi, itu adalah suara petugas keamanan militer yang bertugas jaga malam itu. Jadi, do itu bener-bener bingung dengan apa yang doi lihat. Apalagi kalau pas di-zoom, mirip banget sama penggambaran UFO yang kita kenal selama ini. Video ini fresh dari rekaman kamera CCTV tanpa diedit sedikit pun. So, kira-kira nih menurut lo, benda apa yang terekam di kamera CCTV yang tadi? Apakah jangan-jangan yang tadi itu cuman drone yang bentukannya emang dibuat mirip kayak UFO? Tapi gue rasa signal drone itu bakaran langsung otomati kalau misalkan deket sama fasilitas militer, bandara, dan sebagainya. So, gua rasa yang tadi itu bukan drone sih. So, ada seorang fotografer dari Filipina yang seneng banget karena baru aja beli kamera dan lensa baru. Lensa yang doi beli itu adalah lensa tipe tele yang bisa nge-zoom sampai lebih dari 100 kali jadi jauh banget makanya buat ngetes Doi itu arahin lensa itu ke arah langit sore itu tapi Doi sama sekali nggak nyangka kalau bakal ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kameranya perhatikan baik-baik Yeah. Lagi-lagi ada sebuah benda asing yang terbang di atas kamera fotografer ini Awalnya Doi bingung banget, itu benda apaan? Tapi karena makin diamatin kok makin aneh Jadi Doi buru-buru buat nyalain kamera handphonenya Dan mulai ngerekam langsung ke arah LCD kameranya Supaya orang-orang lebih percaya Kalau ini bukan rekaman video footage yang di di kamera Tapi sebuah rekaman langsung dari kameranya tanpa diedit sama sekali Bentukannya tuh mirip banget kayak pesawat ya Warnanya kuning dan hitam dan juga ada sebuah lampu yang bercahaya cukup besar di bagian tengahnya. So, gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu sekali lagi cuma drone doang? Atau jangan-jangan yang tadi itu adalah sebuah penampakan UFO yang real? Panjang. So, ada seorang turis dari Amerika yang sedang berlibur ke Jepang. Dan di momen liburan kali ini, Doi itu memang udah merencanakan untuk hiking di sebuah gunung di Jepang yang sangat sepi. Tapi... Di tengah-tengah pedagiannya, Doi itu shock banget karena ngelihat ada sesuatu yang sama sekali belum pernah Doi lihat seumur hidupnya. What the f**k is this thing? <laughs> so we stumbled upon the most questionable oh kind of uh, thing Christ. we've seen so far. Let me show you. <laughs> What is this? Gue sama sekali nggak tahu ya apa yang terekam di video orang ini. Apakah yang tadi itu makhluk hidup atau jangan-jangan yang tadi itu cuma benda doang. Tapi kalau lo lihat perhatiin baik-baik di awal video, disitu sempat terekam secara close up sosok yang tadi. Dan lo bisa lihat ya di bagian kulitnya, itu kayak berlendir, licin, kenyal, dan halus. Sama sekali nggak mirip kayak tali tambang. Dan justru malah lebih mirip kayak tentakel ya menurut gue. Selain itu, ukuran tubuhnya itu juga panjang banget sampai berpuluh-puluh meter mungkin. Objek itu sama sekali nggak bergerak, dan orang yang video ini itu juga bingung itu apaan. Tapi sekali lagi ya, bisa aja nih yang tadi itu sebenarnya cuma tali tambang. Mungkin karena tali tambang itu ditinggalkan di situ gitu aja selama bertahun-tahun, akhirnya mungkin tumbuh lumut yang mungkin bikin permukaan tali tambang itu jadi kayak di video yang tadi. Tapi tetap aja yang menurut gue. Pas lo hiking di gunung terus tiba-tiba lu melihat ada benda kayak gituan, siapa yang gak shock coba? Iya kan? Glitch. Nah, video yang berikutnya ini cukup sulit untuk dijelasin ya, karena gua sendiri sebenarnya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Langsung aja lu tonton dulu videonya. All right, everybody sees me walking. I'm walking. Look. Ada sebuah video pesawat terbang yang melintas persis di atas rumah Tiktokers ini, tapi pesawat terbang itu cuma diem aja di situ dengan durasi yang cukup lama. Padahal lu bisa dengerin baik-baik ya. Di video itu terekam ada suara pesawat terbang di kejauhan. TikTokers ini juga bilang kalau sebelum doi rekam pesawat itu, sebenarnya pesawat yang tadi itu udah terbang di atas rumahnya selama berjam-jam. Makanya karena doi penasaran kok pesawatnya itu nggak gerak-gerak, akhirnya doi keluar rumah dan rekam pakai infonya. Bahkan lu bisa lihat ya, banyak orang yang lewat di situ juga ngevideoin ke arah pesawat yang tadi. Mungkin teori yang paling simpel banyak yang ngira kalau yang tadi itu cuma pesawat doang Yang diterbangin yang bentukannya mungkin mirip kayak pesawat terbang Tapi gue rasa kayaknya nggak deh Karena objek yang tadi itu sama sekali nggak gerak guys Kalau yang tadi itu cuma layangan yang diterbangin di ketinggian yang sangat tinggi kayak di video yang tadi Gue yakin banget gak mungkin bisa se-steady itu At least Doi pasti ketiup angin dan pastinya goyang-goyang Iya kan? Level. video yang terakhir ini yang paling epic menurut gua so ada sekelompok anak-anak yang lagi berkumpul di luar ruangan di malam hari entah mereka semua tuh lagi ngapain tapi mereka itu Salfok sama sebuah benda yang ada di langit malam hari itu dan posisinya itu kelihatan cukup jelas dari tempat mereka awalnya mereka kira kalau yang tadi itu cuman pesawat ya tapi tiba-tiba di tengah-tengah video ada sesuatu yang aneh perhatikan baik-baik Benda itu bisa bergerak dengan sangat cepat, bahkan meskipun gua slow mo videonya masih sulit banget buat bisa ngelihat pergerakan benda yang tadi. Anak-anak itu juga pada heboh karena mereka menduga kalau yang tadi itu adalah UFO. Pas video ini diupload ke internet dan viral, ada beberapa teori yang muncul. Ada yang bilang mungkin aja yang tadi itu adalah pesawat militer milik Amerika yang memang bisa terbang secepat kecepatan suara. Jadi memang pesawatnya itu cepat banget guys. Tapi menurut gue tetap aja aneh ya, ngapain ada pesawat itu terbang malam hari di dekat pemukiman warga yang banyak anak kecil kayak di video yang tadi. Pesawat itu lagi ngapain dan apa yang doi cari? Tapi gimana menurut lo? Kira-kira benda yang tadi itu benda apaan? Komen di bawah. Oke okay guys, dan untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya.